tungguin aja kalau enggak lihat enggak usah ditambah Nah, ngebak tidak ada darah. Lah, <laughs> lemparong <laughs> <Hei, laughs> <ayam laughs> <laughs> aku. <laughs> Out of charges masih masih jatuh pasang pasang back, back, back, back. bagi bagi bagi kah wae kah one enemy oh. ya yeah, dari atas dari atas In. apa nih keajaiban sudah mode di update seperti ini gitu kan ada tuh iiii jendela ih loncat loncat mangga dah, ah, dah. Hih, kiranya masuk botnya, masuk botnya jembat no uh. loh kok sama pistol doang mati one enemy remaining Bah dia pistol juga cuy. Yeah. Wah, wah karena oh. tangkap. pasang oh. barang barang. Sang di baju. Halo, esang godok. Ya oh. <laughs> aja kak. Tati kalau di baya. Tuh dari situnya dari markas kita. Here. Here. Aduh aku anak ke ngebling dari C kok kaya cek -kihira sudah kocak sakit cuman kira sakitnya udah meledak tadi nih maksudnya berjauh mau oh, main sange bung langsung nah, aja gitu kan kita kasih gerakan yang mantap gitu kan. Jalan, jalan, jalan, <tis> jalan, jalan, atas jalan, <tis> <N> <tis> <aku> <tis> Nah, di sampah mat Mana nih? Mana spotted inside! inside! Di jendela planted Dari kiri, dari kiri Di ada juga nih masalahnya Anjir dia nunggu, ya Mas musuhnya ada lihat hmm. wah mati aku pulang hey, hey, hey. ya tuh aduh eh sang godok oh. Thank you Oh, wow, aku apa hidup Oh, wow, thank you Sang kodok Yuk, di aspeknya yuk Yuk harus oh, sudah dipasang Di atas yuk, bokongin yuk Hmm, kemana One kiri Duh, hai yuk Di atas lah, itu fix tuh, kameramen Nggak hmm, kenapa kayak itu basar Nah, orang Indo-ASEAN ketawanya, WKWK fix. <makes noise> Gitu, gak Kabarin ngejar. Sekarang, gak ada satu, ada satu Kiri ada satu lagi. kiri gede, gede, gede. Gede, gede, gede. Gede, gede, gede. Woi oh, sniper jangan tengok bung. Eh tolong bekasak di pintu Tolong Akhirnya gak ada smoke ya eh? <tuk> <tuk> atas atas, atas. Dari antum? Mantap Reina. Dia sibuk. Eh tadi kemana Si Dari pintu A sama kanan, kananmu. Hmm. Last Satu. Satu. mati nih, tungguin aja kalau nggak lihat gausah wah mati oh, siap-siap dah mau terbang aku baru tahu loh kalau bisa di, di gitu. iya kan <laughs> Itu hanya IQ 150 oh, Biasanya cepat sekali doang Soalnya 150, gak sampai bro. tempat itu nya cuma itu doang yang paling tinggi <tuk> dari semua mob Nah eh, turutin alah Nah turuti <tuk> <tuk> <tuk> Icam tuh cuma bersayap <tuk> aja matai Sayap superman ada dah cok <tuk> Enak Sang Guru Lucky site Bentar bentar ambil dulu ah Cek di kiri first Floating site Aman aman. Ya ya ya. Ah, ini ini, ini. Atas, atas, atas atas. Bawah bawah. Sebelah kiri itu yang dari masuknya atas. Udah, yang serahkan ya, pada kalian. saya di bawah saja. empat lagi Siapa musuhnya lo? lah. di atas. kira di loh, sama letaknya. Hmm. nah terlalu yolo sih. Ya. itulah, komen oh dari situ tuh, tantanya one enemy remaining. Oh mantap komen. snipernya mujur. Buka buka paman Sini gir bergerak, Cok. Harusnya bergerak nih. eh sang guru. <Gladys> <rabbit> situ dua lah. Situ gimana di situ tuh? Nah, gua kena juga ultinya. eh oh, <laughs> Keker kan, <serasanya. laughs> Cari, cari, mau. Emati ini si giri tuh awalnya. Ter, kiper. Kena nih. Eh ah, bawa, <laughs> bawa operator pulang. Lock in sight. Akan giri ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. <tell> <tell> window window <tell> <tell> one enemy, one enemy remaining enemy eh sang godu oh. Bentar, bos, di-scan dulu Dari B ada nih Ya, dipantulin balik lagi loh. Iya Wah, tuh. Apa namanya itu? Ya, tutup Ternyata sudah lepas Mas, I know exactly. Situ ya dari B lah Kameramen. Nah. <sm intertwined> Untung gua record sama lakmu. Ih kabur kabur. Enggak sampai. Ini di Aduh. Yang no falloman. wala awas dari window aduh salah 3 sisa 1 komen 50 <tinyi> mas kiri <cerime ada. tinyi> Oh, dari window dari window mati Yang ngechat Bisnet pula yang eh, paling bawah dia. Uh, uh, uh, uh, sekarat here. Sekarat sih kameramen nih. mati kok kamera mah di gua maksud one satu lah bisa satu di A team defenders oh di pula gitu nah, maksudnya oh iya